Halo sobat semua, selamat berjumpa di channel saya, Mesa Karya MK. Di video kali ini saya akan memberikan cara atau proses pembuatan pagar minimalis Yakni video ini saya sajikan dari proses awal sampai selesai atau sampai akhir Agar buat para sobat semua, khususnya bagi para pemula sama seperti saya dapat menyimak dan menginspirasi untuk cara-cara ataupun tips dalam proses pembuatan pagar minimalis. Baiklah para sahabat semua bisa disimak saja videonya dan jangan lupa buat yang belum subscribe channel saya silahkan like dan subscribe agar saya bisa terus mengembangkan video-video dalam seputar keterampilan dan pengelasan. Terima kasih. Bye.